Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Derosa Auto Terima kasih teman-teman yang sudah mampir Mohon bantuannya untuk teman-teman subscribe dan like Semoga kebaikan teman-teman semua diberikan balasan yang setimpal Amin Ya Robbal Alamin Nah teman-teman Buat kalangan penduduk di kota besar Sekarang memiliki kendaraan itu sudah harus Jadi suatu kewajiban Tentunya, untuk membeli mobil tersebut, kita harus memilah dan memilih mana kira-kira yang sesuai dengan budget kantong kita. Nah, teman-teman, kebetulan di sini saya ingin mereview beberapa unit yang sekiranya mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. Insya Allah, mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang ingin membeli kendaraan mobil. Tentunya, baik kali ini saya ada di... WTC Matahari, Matahari, Serpong Blok T5 ya, T5. Oke, okay. kita ada di showroomnya Pajar Gemilang Jaya Motor. Nah, di Pajar Gemilang Jaya Motor, salam kenal Abang oh, dengan siapa? Ya, Mohon maaf, ya. Bang Yadi. Nah, beliau adalah Bang Yadi, salah satu owner di Pajar, Pajar Gemilang, Gemilang Jaya, Motor. Jaya Motor. Bang Yadi, kita ada. Produk-produk yang mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman ya. Iya, Oke. Okay. Nah, Bang Yadi, alamatnya di mana, Bang? Alamatnya di Jalan Reserpong. Jalan Reserpong. WTC Matahari. WTC Matahari. Lantai P 5 Lantai P lima. A sembilan. A8 A9 lah, bloknya. nah bloknya di A8 dan A9. A9 nanti alamat dan kontak person akan saya cantumkan di kolom deskripsi nah dan untuk nomor teleponnya Bang Yadi mohon disebutkan ya, 0813 0813 1125 1125 9956 9926 ya. Oke baik terima kasih Nah kita langsung aja ke unit Unit yang kita tuju ya bang ya. Yeah. Nah ini ada mobil Honda CRV. Yeah. Honda CRV dua CR manual ini. Honda CRV 2006 bertransmisi manual. Ini yeah. yang 2000 ribu? dua ribu, dua ribu ya, dua yeah. cc. Ini. Warna silver. Yeah, warna abu-abu. Warna abu-abu metalik ya. Yeah, tahun panjang. 2006 hmm. Pajaknya di bulan Juni tahun depan panjang yeah, ya bang panjang, ya. Panjang panjang bulan. Berplat genap dengan alamat SNK Tangerang kota-kota ya, kota. tanggarang kota, kota ya kota. Nah Bang ini kilometernya kira-kira berapa bang? Ya, kilometer sih 200ribuan 230 kalau nggak salah 230-an ya, ya kurang lebih teman-teman masih recommended karena ini mobilnya mobil lawas ya. karena mobilnya dipakai dan ini tetap mobilnya terawat daleman juga ori daleman masih ori ya, ya original, dalaman original Dalaman orisinil teman-teman Dalaman orisinil ya. luarnya pun masih tampak ya. bagus kinclong Bang kaki-kaki kira-kira aman gak Bang kaki aman cuma ada sedikit aja tapi nanti gampang tinggal kita perbaiki atau gimana nanti harga mesin nego oke okay. nah untuk mesin pun aman ya Bang ya ya enggak ada masalah Nah betul, untuk betul. mobil CRV ini bertransmisi manual Jadi untuk perawatannya enggak terlalu repot ya teman-teman Bang, untuk harganya kira-kira berapa Bang Yadi mau yeah. jual? Ini saya buka di si, di angka 105 masih nego. 105 juta masih, masih nego. bisa nego banget ya yeah. Bang ya? Nego banget. Bisa langsung nego telepon banget. ke Bang Yadi. Yeah. Insya Allah harganya rekomendasi. Kilometernya masih cukup relevan. Pajaknya pun masih, masih sangat panjang. panjang tahun depan. Gak usah khawatir mikirin pajak lagi teman-teman. Mobilnya ciamik, masih antik. Bagus banget. Masih enak. Recommended buat teman-teman. Yeah. Oke, okay, baik selanjutnya. Yeah. Ini ada CityJet tahun 2000. Nah, teman-teman. Di sini kita juga ada Honda CityJet ya, tahun 2000. Otomatik. Bertransisi otomatik ya, ya, Bang pajak ya? Pajak sama panjang dua-duanya nih. Nah, 6. berplat ganjil. Pajaknya ya. di bulan Juni bulan. tahun depan. Ya, tahun depan. Masih panjang, juga. panjang banget. Ya. Dan untuk kilometer untuk alamat SNK. Tangerang. Tangerang kota juga ya, Bang ya? Tangerang ya? kota. Ngasuk alam sutra juga sih. Sama alam nih. sutra. Nah, teman-teman. Ini Honda City Jet tahun 2000 cc ya, bertransmisi eh tahun, ya, 2000, tahun 2000 bertransmisi otomatis ya. kalau ini Dalam cc nya yang, yang 1,5 ya bang Z, ya CTZ teman-teman kilometernya berapa bang? ini sih sama 220 juga kalau kilometernya 120 juga ya, ya daleman ori daleman ori nah oh teman-teman oh gak usah oh khawatir dapat mobil tua lawas tapi bener-bener yang recommended yaitu mobilnya terawat dalemannya masih original Mesinnya masih bagus, kaki-kaki masih bagus dan nggak yeah. bekas banjir dan nggak bekas yeah. tabrak ya bang ya yeah. Tentunya aman semua di sini, Bang kira-kira untuk harga berapa bang? Yeah. Ini buka di 55 masih nego Nah teman-teman apa yang saya bilang Harga 55 juta masih sangat nego teman-teman Sesuai dengan kantong budget teman-teman semua yang ingin memiliki kendaraan kendaraan mobil tentunya Nah bang ini bisa di kredit nggak bang kira-kira bang? Sementara sih jual cash. Sementara jual ya. cash ya. Sementara jual cash. 55 juta masih bisa nego memang, cash aja. Iya, juga lagi pada enggak cover. Ah, <laughs> tapi fokusnya cash memang fokus selalu cash. Fokus nanya. cash ya? ya. karena lagi dapat-dapat tahunnya yang di bawah tahun 2010 semua. Nah, itu teman-teman ya. Ya, ya. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi harga hmm. 55 juta dengan kondisi yang sangat bagus terawat mobilnya mesin pun masih terawat metiknya pun masih enak ya bang iya, ya masih masih enak bang kira-kira ada garansi gak bang di abang kalau membeli mobil di sini? oh kalau mobil second sih, sih paling nego di lokasi cek unit ya di test drive langsung biar gak ada dusta nah <laughs> yang penting kita jual bener-bener iya, kita sortir ya iya, mobilnya bener-bener bagus banget ambil sambil di, sini, di ya. cek unit semua biar enak gitu Kupi oke mereka baik mereka. abang iya. selanjutnya ya satu lagi ya Altis. Nah, teman-teman, di -teman, kita kembali ke unit lagi. Di sini selanjutnya ada Alpis. Toyota Altis, tahun berapa, Bang? 2007. Tipe 2007. J. Tipe J manual. Iya. Nah, teman-teman, 2007 tipe J manual pajak Paj hidup cuma agak mepet nih, bulan 8 nih. Pajak hidup bulan 8. Ini iya. diperpanjang abang Bang kira-kira, Bang? Apa? Diperpanjang bisa ya, Bang ya? Diperpanjang bisa Cuma paling nanti dibantuin nembak aja, ah, karena usah pinjam. Tinggal ngobrol langsung sama Bang Yadi, Tangerang juga platnya ganjil, iya. alamat SNK Tangerang, kota di ini. Masuk ya. pondok ya, manual ini pajaknya bulan 8 dipanjangin 8. nanti sama Bang warna silver bertransmisi manual iya, Bang, ini hmm. kilometernya berapa bang? Seratus ya, tujuh yang ini. 178 ya. Nah, teman-teman tahun dua ribu tujuh, benar-benar dipakai berarti ya. kilometer ongoing jalan. Hmm. Ini enggak ada masalah, masih ya. sangat enak banget. Mesinnya ada masalah bang? Kira-kira bang? Apanya? Mesin-mesinnya? Mesin enak semua enak. Eh, dalman juga ori. Nah, mesin enak, ya. aki enak, dingin. AC ya, dingin. Dalaman masih ori juga ya Bang masih ori, ya? Masih ori, oh. ori ya. masih Luar ori disini Luar biasa sini. Dapat mobil yang hmm. sesuai budget Dan kondisinya masih sangat istimewa teman-teman Tentunya ya. di Bang Yadi Fajar ya. Gemilang Gemilang Jaya Motor, motor. Ya. Bang, kira-kira harganya berapa Bang? Ya. Ini puluh 85, 85 nego. juta masih Ini nego Nego, nego ya. banget ya Bang ya? Nego banget, wajib nah. nego <laughs> Nego banget Nah teman-teman, gak usah khawatir ya. Harga yang ditawarkan masih sangat nego bisa ditawar langsung sama Bang Jadi. Yeah. monggo. Gitu ya. Mobilnya bagus, harganya pun sangat murah sekali, sesuai dengan budget teman-teman. Ada yang 55, ada yeah. yang 85, 55, ada yang 100-an, yeah. 105 yeah. Itu masih bisa ditawar, teman-teman. Boleh nego. Masih Boleh nego. nego. Boleh. Baik, ada lagi yang mau diomongin sebelum kita tutup? Ya, yeah. sementara sih itu tinggal dipilih-pilih aja mungkin. Nah. <laughs> Nanti nah teman-teman, monggo. Ya. Ada lagi? udah, itu. Nah teman-teman, begitu yang tadi telah kita sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon bantu subscribe dan like buat teman-teman. Semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Tuhan Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Saya dari Derosa Auto. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sukses, Derosa Auto. Okay.